Halo guys, kembali lagi di channel As ah, dan hari guys, gue mau kasih kalian tutorial cara buat rumah survival untuk awal dan awal dan awal awal banget ya, pokoknya awal awal banget lah. Pokoknya ini bahannya gampang banget ya guys. Oke, okay? jadi kita langsung mulai ke tutorial ya. Jadi di sini kalau kita build, jadi kita butuh yang namanya kayunya, oh, kayak pasti dong kayunya, oh, gitu, kayak gampang lah ya, gampang dicari. Jadi di sini kita taruh pilar di sini di tengah tengahnya kita jaraknya lima nih. Jadi tunggu, jadi segini nih, lo ya. tengahnya begini, satu, dua, tiga, empat, lima, oke? nah di sini juga sama tuh dua jadi kita buat kayak kotaknya dulu oke kita buat kotak di sini kotak sini itu nah jadi kita buat kayak panjang gitu jadi jaraknya lima itu juga lima jadi kanan kiri sama oke kanan kiri sama terus bagian depannya sini kita nggak sama juga jadi sini kita tiga kita buatnya lebih pendek daripada yang depannya Bagian sini kita naikin tiga blok ke atas maksudnya dua blok ke atas Habis naruh pilar-pilarnya ini, jadi kita ya gampangnya dulu biar kita ya samain dulu. Oke, okay, jadi cara sambungin ini blok, jadi pertama kita buat dulu itu satu, terus naik satu dua gini. Oke, okay? jadi kayak naik begini, rada nyamping yang ini naik lagi ke atas sini. Oke, okay? nah jadi yang di sini juga sama karena kita ini buat rumahnya tuh atapnya kayak miring gitu, guys ya, miring ke atas. Setelah jadi begini, berarti kita udah tau nih dasarnya tuh dia tuh atapnya tuh dari sini. Nah, jadi dia tuh kita buatnya dia dari sini nih apa oh, ini dia di sini ya dia di sini gitu kayak nyambung itulah gimana jelasin ya, Gua juga susah guys ya intinya sejajar sama balok yang ini, <laughs> oke okay. jadi satu dua tiga empat nah ini taruh pakai situ, nah kita taruh begini kita sambung sambungin aja guys semuanya, nah udah sambung sini kan gampang nih kan udah selesai semua masih nyantai gaming, nah di sini kita naikin lagi satu blok di sini juga kita naikin juga. Karena di sini juga dia tuh butuh naik ya, guys. Jadi dia tuh bloknya begini. Itu naik-naik begini ya. Jadi kalian kalau lihat tuh dia jadinya begini. Kalian lihat ya. Jadi tuh kayak dia dua blok 2 2 2 2 2 begitu, oke? Okay? Oke, okay guys, paham? Paham? Oke, okay, kita dua lagi, dua blok lagi terus naik lagi disini. Nah, begitu, guys. Terus di juga selama kita naikin juga. Kita naikin begini. jadi Nah, kan udah selesai nih. Ya kan? Nah, selesai kita terus hasilnya tinggal tambahin slab nah slab ini kalian secara idealnya kalau gue sih suka warnanya kayak akasia untuk atapnya terus nanti temboknya pakai birch gini kalian kalo, kalian bisa pakai ini kalau nggak ada kalian juga bisa pakai spruce sama oak dong jadi bisa variasi juga ya jadi kayak atapnya spruce terus slab atau nggak uh, bawahnya oak tuh lagi uh, kita bisa pakai Slap cobblestone terus bawahnya bisa pakai bisa pakai Wah wow, juga oke, kalian ya harus cari, harus cari akasia ya, untuk bisa ngebuat rumahnya. Kalau misalnya warnanya mau sama kayak gue, cuman tadi opsi-opsinya juga banyak yang gue sebut tadi, kalian udah ya, pakai. Jadi basically di sini kalian tinggal buat kayak lurusan begini aja. Nah buat begitu guys, tuh ini juga sama, nah begitu ini juga sama, turun lagi, turun lagi, turun lagi turun lagi, pokoknya turun terus lah ya. Jadi guys, dia tuh nggak selesai sampai sini doang. Jadi ini kita masih ada harus lebih turun dikit lagi. Ini itu sampai segitu, guys. Jadi itu atapnya ini tipe rumahnya yang panjang banget ya. Atap rumahnya tuh panjang gitu, guys. Nah, jadi nanti di situ nah, jadi ini kita sambungin lagi semuanya. Nah, ini kita sambung-sambungin, sambung-sambungin, sambung menyambung. Nah, di sini gua pakai world edit aja. Kalian bisa pakai manual di sini cuman biar For the sake of tutorial, biar cepat, biar nggak lama kita pakai world edit aja. Takutnya kelamaan, nah, kalian bosan gitu nontonnya. Oke okay, guys, jadi kalian kalau udah buat rumahnya jadi begini, kalian rumahnya udah kelihatan udah kelihatan kayak rumahnya kan. Nah, di sini kita bisa tambahin dikit nih, kita maju dikit, semuanya. Nah, tuh gitu guys. Jadi jangan, jadi jangan kayak rata gitu guys, dikasih majuan dikit guys. Jadi biar keren. Nah, kita buat begini rumahnya. Nah, udah jadi begini kan rumahnya kayak kelihatannya polos banget tuh. Nah, bagian sini, guys. Di bagian sini itu, kita bisa tak tinggiin, guys. Nah, begitu, guys. Nah, bagian sini kita cari ini, pokoknya blok satu, dua, tiga, empat, lima, dua, tiga, empat, lima, tuh, nih. Nah, jadi, uh, jadi ini, saat, waktu kita hancurin bloknya ini, kan, kita hancurin, nih, kita cari, cari bloknya ini, kan, di sini. Nah, dari sini jadi satu, dua, tiga, empat, lima, jadi 5 blok atas, lima blok atas. Nah, di sini kita baru taruh ininya, guys. Ya, baru akasia slabnya guys ya, ini kita baru isi isi isi isi. Nah, ini pokoknya dia tuh sampai keisi semua. Kita sama isi lagi kayak di bawah. Oke okay, guys, jadi ini semua udah jadi nih tuh. Jadi kayak dia tapi yang sama-sama miring juga begini. Di sini kita bisa sambungin lagi. Di sini kita pakai pakai lock lagi. Jadi kita bisa tempel-tempel begini nih. Nah, begini maksudnya. Aduh, rada ngaco. Nah, begini. Nah, tuh. Mantap kan? Ini juga sama bagian sini juga sama. Kita tambah-tambahin begini, kita tempel-tempel rumah di sini. Nah, begitu ayat atas ini nyambung. Nah, dah. Nah, untuk bagian tengah sini ini berarti kita bolongin aja karena kita tidak butuh. Kita tidak butuh dia di sini, guys. Tuh. Jadi dia itu nanti kita bisa buat tangga untuk arah ke atas gitu. Nah, untuk kan bagian sini kita sambung aja. Jadi kita sambung gini, enggak usah bingung. Nah, begini aja kita sambung. Jadi dalam rumahnya begini. Dan kita bisa nanti naik ke atas ini untuk mungkin kamar kalian. Atau semacamnya gitu. Nah ini kita hancurin nih bagian sini-sini juga. Nah jadi bagian situ dihancurin semua. Oke jadi ini kita sambung lagi. Oke jadi ini kita sambung lagi nih bagian sini. Bagian sini. Bagian sini. Mantap guys. Itu gas. Yes. Nah disini kita bisa tambahin kayu semua. Dan ini jadi lantai aja tuh nanti di atas sini. Nah jadi nanti kalian di di atas sini. Oke saatnya sekarang buat temboknya guys. Temboknya kita buat temboknya dulu. Oke, okay. nah guys, di sini kita tambahin tembok-tembok ya dengan cara itu dia dimasukin dikit ke dalam begini, oke. Okay. Tapi sebelum itu guys, untuk yang di bawah kita kasih cobblestone ya. Kita bikin cobblestone begini, oke. Okay. ini kita tutup semua, di sini cobblestone semuanya. Nah, kita isi semua, nih guys ya. Nah gitu, itu kita tinggal isi lagi pakai birch. Jadi biar nggak yang bagian bawah tuh biar kayak ada fondasinya solid gitu guys, kayak kuat gitu skillnya itu strong gitu. karena kalau kayu doang tuh rasanya kayak ih banget gitu nah ini bagian atasnya juga sama nih semua pakai bird semua tinggal kalian isi antok nah, bagian sini guys uh, tadi kan kan begini kan nah ini kalian hancurin aja untuk nutupin kayu belakangnya itu dengan begini aja cukup tuh like that dengan begitu kita sudah menutupkan itunya ya guys ya bagian sininya nah, ini kita bisa taruh kayak jendela kecil aja mungkin nah di dalamnya kita isi juga lagi semua Nah, ini kalian isi semua nih, daerah sini tutup semua nih bagian sini. Nah, ada Kalian tutup aja bagian yang ekstra-ekstra gini kalian tambahin slab aja nggak apa-apa. Oh, bagian sini guys, kalau gua lihat-lihat tuh rada aneh. Jadi, dia ya itu harus di sini harus dihilangin aja. Jadi kayak bikinnya begini. Nah, jadi kayak polos begini aja. Nah, ini juga kita isi semua di terus slab, slab Pokoknya kayak bolong-bolong itu kalian taruh taruh blok. Ah, untuk lantainya kita bisa pakai oak. Bisa pakai oak, oak, oak. Uwak oh, Nah, begitu Kita bisa taruh begitu Terus ini bisa Kita jadi jendela Di sini juga kita bisa jadi jendela Kalau mau nih Kita bisa buat begitu jendelanya Jadi itu tuh open Bagian sini Yaudah, apa-apa. Jadi dia begitu aja Cukup Mantap Nah, pintu masuknya itu dia di sini Ini pintu masuknya kalian bisa lihat ya Di sini Jadi kita taruh-taruh Geres-geres dulu mungkin ya Biar kelihatannya lebih natural ya gitu Nah, door begitu Spruce door Bisa nanti kita baru detailin lagi nanti, tapi sebelum itu, atasnya kita taruh wall dulu, guys. Jangan lupa, guys, ini, atasnya nih, atasnya ini kita ada kamar juga nanti. Nah, begini, guys, ya, kita isi semua, nah, guys, ini kan aneh nih yang masih kayak gini-gini. Nah, ini kita bisa tutupin pakai slab, guys. Jadi, ini kita turunin lagi, nah, kita turunin begitu biar nggak kelihatan aneh gitu. Oke, okay? nanti pakai stair gitu kan, stair ya. Kalian kalau kayak gini-gini tuh bisa pakai apa namanya? bisa pakai trapdoor spruce. Jadi belakan pakai itu. Dan untuk gelasnya kita nggak pakai gelas, kita pakai oak fence untuk jendelanya. Dan di sini kita untuk pintu keluar ke daerah farmnya nanti. Di sini depannya nanti kita buat kayak semacam barn kecil, guys. Apa kayak tempat pertanian, untuk tanam siki sikit Dan sini kita taruh taruh fence juga untuk jendelanya tuh. Jadi jadi rumahnya ini penuh dengan kayu ya Oke okay guys uh, bagian sini kan kelihatannya ada aneh kan Dia tuh kalian lihat nih nanti di sini ada kayak jedah kayak blok terbang gini Nah ini cara benerinnya mungkin kita tambahin begini aja Jadi kita ancurin aja ini semua bagian sini Nah jadi kita tuh tutup kayak bikin kayak semacam frame-nya gitu ya Nah di sini kita bisa tambahin ini guys Tambahin itu tambahin lantainya Terus kita hancurin satu kita bikin untuk jadi ladder ya dia jadi untuk ladder ke atas, di atasnya mungkin kita bisa tar trapdoor Dan di sini kita bisa kasih bed atau semacamnya gitu ya. Kita bisa kasih kasur. Mungkin mau kasih crafting table. Terus di sini ada torch mungkin. Nah, terus bagian sini kita juga tutupin nih. yang tadi yang bolong-bolong tadi. Nah, kita tutupin lagi guys. Pakai slab. Nah, pakai slab begini. Di nah, sini kita juga kasih jendela biar nggak terlalu Polos-polos amat Oh bagian sini guys Ketutupan guys ternyata ya Ketutupan sama atap rumahnya guys ya Jadi ya bagian sini jangan dipasang <laughs> Nah bagian situ jangan dipasang Berarti kita bagiannya bagian sini ya Kanan nama kirinya aja nih guys Ini kita kasih fence Di sini juga kasih fence juga oke okay. Dan ini ya, kamarnya Kamar istimewa Eh kamar yang gak terlalu istimewa banget Karena ya namanya juga rumah beginner Oke okay? Jadi ini untuk rumah beginner beginnernya udah uh, Udah mewah banget sih sebenarnya <laughs> Lihat tuh guys Wah sekarang guys kita mulai buat barnya ya jadi di sini kita buat wall wall dimana dia itu ini ya guys oh, ini kita belum keisi semua ternyata di sini kita wall untuk tiap untuk nganjelnya untuk mengganjal ganjelnya oke jadi di sini kita buat dia tuh rada dia nggak kotak dia tuh jadi kayak rada bulat dikit Gak masalah bukan nggak masalah sih terus habis itu kita pakai fence pakai spurs fence lah pakai spurs fence biar biar bagus nah di sini kita bisa masuk untuk masuk ke daerah pertaniannya dia ya di sini mungkin kita airnya taruh sini ya ini kita isi semua nih tempat tempat dia untuk bisa mengkolek ininya ya kolek uh, tan tanaman-tanaman dia apa sih istilahnya guys kalau itu uh, apa ya namanya ya <laughs> lupa gue namanya guys pokoknya ya kayak itulah kayak carrot wheat dan semacam macam ya pokoknya nanti dia bisa ambil di situ Oke okay, jadi basicnya kita taruh torch di sana, taruh torch di sini biar semuanya bisa kelihatan terang atau mungkin ini juga kita bisa bisa taruh taruh sini kali ya dekat pintu mungkin. Nah lebih dekat pintu. Jadi kalau di sini ada kalau ada lantern juga sebenarnya lebih bagus. Cuman karena gue lagi main di 112 12 jadi tidak bisa guys. Nah, di sini kita bisa tambahin duit yang kayak gue bilang tadi. Tambahin potato mungkin ya. Set, potato. Nah biar terus sampai. Nah, ini kita tumbuh-tumbuhin aja deh nah ini untuk farm kecil-kecil kalian untuk pemula untuk awal-awal jadi ya kalian bisa lakukan ini nah itu guys jadi tuh tempat pertanian ya oke okay? nah untuk detail bagian sini sangat simple-simple aja senang pakai stair-stair begini juga oke okay, ya kan kita nggak mau karena kira simetris biar katanya nggak bosenin banget oke okay? di sini kita bisa pakai fence untuk nutupin gitu terus juga bagian sini juga kita bisa tambahin kayak semacam apa namanya kayak fence juga bagian sini tuh nah bagian sini guys kita bisa tambahin detail lagi dengan cara nambahin ke depan begini Bloknya ke depan begini tuh jadi untuk nambahin depth lagi atau kedalaman lagi biar tidak terlihat bosan gitu nah di sini kita bisa tambahin trapdoor juga atau trapdoor oh trapdoor nggak ada ini yang ini ya nggak ada yang spruce guys sedih nah kita bisa tambahin begitu kita juga atau bisa tambahin fence lagi bagian sini tuh tambahin jadi fence lagi Nah terus bagian sini kita belah jadi dua aja guys Belajar 2 terus kita isi pakai fence lock. Jadi disitu situ ya bikin begitu aja biar kayak kelihatan ya setidaknya ada kayak kelihatan detailnya di kita ya guys gitu. Oke. Nah, bagian sini kita bisa tambahin kayak semacam slab. Nah, bagian sini kita bisa tambahin slab atasnya. Jadi kayak ya biar kelihatan ada detailnya gitulah ya. Nah, terus di sini kita juga bisa tambahin kayak ya kayak leaves. Jadi kayak dia ada daun-daun Gini yang turun-turun gitu. Nah, cara buat bagusnya ini itu kita bisa pakai trapdoor, kalau bisa pakai spruce pakai spruce karena dia padat terus itu kita pakai sign deh, nah kita pakai sign gitu, nah jadi dia kelihatannya lebih ini guys ya, jadi ada kayak tanamannya gitu di belakangnya di sini kita juga bisa kasih fans, nah, nah untuk yang bawah-bawah sini, ini kan kayak masih belum ada jendela sama sekali nih, nah gua mikirnya sih di sini bagian sini kita kasih jendela sih, kayak tunggu kita kasih jendela di sini satu dua, satu dua, nah begini. Nah, belakangnya jadi lumayan banyak jendela. Nah, kita pasang lagi nih tadi tanamannya Karena tadi menghalang. Nah, di sini kita bisa taruh fence. Oak, oak fence, oak fence. Nah, begitu. di situ kita simple detail aja. Kita nggak mau ribet-ribet amat Terus kita taruh spruce. Spruce tear, spruce tree Nah, ini kita tambahin begini. ini kalian bisa tambahin trapdoor dikit-dikit. Kayak begini contohnya. Jadi tuh kayak ceritanya tuh kayak jendelanya gitu dia. Bisa dibuka tutup. Nah, begitu guys. Wah jadi itu guys nah, Untuk bagian sininya kita bisa ya simple detail aja Kayak tadi gue bilang bisa pakai slab Terus slab ini, Terus kita juga bisa tambahin lagi begini Nah tuh simple aja Nggak usah ribet-ribet Dan bagian atas ini kita bisa kasih fence juga Fence lagi Terus juga bisa kasih trapdoor Kasih fence Terus bagian sini juga kita kalau mau dikasih ya ya Tanaman-tanaman kecil Cuma kayak mungkin bunga Terus mungkin bawahnya sini Terus kita mau kayak kasih tambah ini guys, apa namanya? Rumput bukan rumput, masih daun apa bunga-bungaan gitulah semacam ya. Jadi itu untuk nutupin biar enggak biar kelihatan sedikit natural kita kasih kita kasih ini juga kasih bonsai liket terus kita acer-acerin hancur bunganya jangan terlalu banyak bunga kita cuma butuh grass-nya doang soalnya. Nah kita cuma butuh grass-nya doang biar kelihatan lebih natural lah ya, gitu. Nah untuk atasnya ya ya ini mah gampang lah ya ini cukup pakai fence spruce saja bagian sini tambah-tambahin simple gitu aja. Masa terlalu ribet, ini, ini. terus kita taruh trapdoor mungkin ya ke sini tuh, taruh trapdoor Atau kalau kalian ada bahannya juga nggak mau terlalu ribet-ribet amat Kalian juga bisa pakai stair Stair lagi, eh, uh, stair Terus tuh, begitu begitunya cukup Tambahin slab, side, itu juga oke okay. Terus yang bagian sini juga samain aja untuk yang kanan dan kirinya Cuman yang tengahnya kita di sini kasih fence, fence gate kayak spruce spruce spruce nah kita kasih fence gate begitu dan ya yeah, basically udah selesai sih guys mungkin kita kasih kasih detail lagi kayak macam gini kita kasih fans gate juga di sini taruh trap door di bagian bagian sini itu juga kasih pot mungkin ya kasih pot di sini tuh biar lebih kelihatan ada detailnya aja terus ini kita kasih bone meal juga nih bagian-bagian sini nih nah kita tambah tambahin bone meal sekitar rumah kita Biar tidak polos ya guys ya Nah, gitu kan rupanya Bah, udah tuh guys Udah guys, gue gak mau banyak-banyak banget ya guys takut ya termal kelebihan Kayak contohnya ini gue mau kayak tambahin lagi Nambahin lagi, nambahin lagi Cuman, mungkin kita tambahin slepenya udah Bawahnya udah, cukup, cukup, cukup Oke, okay, oke okay. makin lama makin rame Makin rame makin susah gitu <laughs> Anyway guys, jadi ini rumahnya kalian bisa lihat ya Kalian deh ini rumahnya nih, tuh Oke, okay, kalian bisa lihat tuh rumahnya Simple Simple, sangat simple ya Tuh Kalian bisa ikutin, rumahnya di sini untuk rumah pemula kalian. Jadi ya silakan, silakan yang mau ngikutin. monggo. Bahannya ini gampang, cuma cobblestone sama kayu-kayuan doang. Nah ya itu aja guys, video untuk hari ini. See you guys next time. Bye bye.